Oke, selamat kembali lagi di channel YouTube-nya Mas Alif Rahman Fadwe. Hari ini saya bersama Ari akan membacakan Q&A yang dari kemarin udah ditutup tapi masih ada yang ngel komen. Iya, dari kemarin udah di close tapi masih iya aja ada yang ada pertanyaan baru. Ya yang penting melebihi jumlah minimal deh, yaitu 10 pertanyaan. Dan untuk tamu yang hadir ada Mbak ada Mbak Hai. Ada si Hayu. Hai dan ada eh mana notif tuh malah <laughs> dan ada Farhan Halo halo halo nah semua tamu udah udah sudah hadir ya yuk langsung gas Tanya kabar dulu kelas oh iyo lali. hahaha <laughs> Pertama hari ini gimana kabarnya baik sangat luar biasa Luar biasa sih doa Nah, karena para sudah siap, langsung saja pertanyaan pertama kita tembakkan. Loh, belum mati, bro? Udah lah, belum mati. Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama dari... Dari Hilal ABU, RF21 Jakarta Animation. Untuk Baecha, tinggal di depo mana? Oke, monggo. Saya itu tinggal di Topo ya. Ntar kalau ada yang mampir ke stasiun gubeng dulu, oke? Dari hmm. Bilkis, Odaq Channel, Fans 1 Depok Umur Ayu berapa? Umurku 38 ya Dari Guntor, RS 29, Glenmore Glenmore apa Glenmore sih? Gatau lah Gue udah amat ya Bulah! Untuk Farhan Gimana rasanya tinggal di depo Jember? Bapaknya mana? Ditujuin ke dong Oke, okay, monggo Rasanya sih ya, biasa aja Cuman, hewannya agak sedikit lebih Seker dan ada hai, hai, itulah hai, ya agak ya agak hai, hai, hai, hai, hai, untuk mbak hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai,